Kawan-kawan YouTube, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng di sini. Kawan-kawan YouTube, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng di sini. Bagi ini sama seluruh para istana ya, laptop support kawan-kawan YouTube sarana transportasi masyarakat itu itu ke Daerah Batan kawan-kawan YouTube. Mari kita support kawan-kawan juga. Oleh karena itu, support kawan-kawan YouTube kawan ya jangan merekor perbuatan setelah mencukat penjual-penjual berinya diangkat terus langsung dimasak kawan-kawan itu udah sangat dalam kawan-kawan speedboat dengan kekuatan mesin 15 kk kawan-kawan youtuber yang lain siap penuh berjam di tengah laut kawan-kawan youtuber -kawan biasanya speedboat ini berguna kan untuk menangkut orang tapi menangkut hasil tangkapan dari ukat kawan-kawan youtuber -kawan setelah satu hari Kami bisa diberikan tiga puluh kawan-kawan YouTuber Dengan ini kuat ini adalah seteka kawan-kawan Biasanya ini diberikan ya, tangkiri yang baru tangkap dari laut, kawan-kawan Singgot Ini buat ini penuh tangkiri, kawan-kawan YouTuber kawan -kawan. Bukan penuh dengan orang, kawan-kawan YouTuber -kawan. Saya mulai selipar rindu kandil Dari Sembulang